Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tamin, alamat wetan Bunga Gresik. Untuk musim tanam kali ini kita tanam padi varietas 64 dengan lahan yang kita tanam dua hektar. Mengenai pupuk sama obat. untuk yang pertama aplikasi pada umur 20 HST kita pakai sinar bio plus pupuk kimia kenapa kita pakai sinar bio karena sinar bio bisa menjaga kesuburan tanah sehingga tanaman bisa sehat mulai pertumbuhan hingga menjelang panen dan daun tetap sehat, bulir lebih berisi untuk insektisida kita pakai muntap sama fenit. kita aplikasikan di usia 25 untuk muntap sendiri itu bisa mencegah hama keper dan hama penggulung daun sedangkan fenit kita aplikasikan di usia 35 dan dan 45 kenapa di usia 35 sama 45 kita aplikasi VENIT biasanya di usia 35 dan 45 itu ada hama ulat atau penggulung daun yang bisa menyebabkan sundep dan Alhamdulillah padi saya aman dari hama sundep sampai panen sedangkan untuk fungisida kita percayakan ke kami kasih. Kenapa pakai kami kasih? Karena kami kasih ada ZTT-nya. Zat pengatur tumbuh. Itu saya aplikasikan di awal umur 35 dan 45 HST. Sehingga padi saya benar-benar aman dari bercak daun dan belas serta potong leher. Sedangkan flat saya aplikasikan umur 65 HST. Hanya sekali saya pakai Dan kita mix dengan upload Alhamdulillah tidak terdapat serangan hama warung Kenapa kita pakai upload Karena upload sendiri bisa mencegah telur tidak menetas Sedangkan peletop berfungsi Agar warung dewasa jadi mandul dan mati seketika Serta bisa menjaga warung tidak kembali ke lahan lagi Alhamdulillah, dengan menggunakan produk Petro Kimia Kayaku, tanaman padi saya, dari pemakan awal hingga panen, performa sangat bagus. Hasil maksimal, hasil kurang lebih bisa 9 ton per hektar Terima kasih. Petro Kimia Kayaku, salam memuliakan petani Nisa, satu tekat, satu semangat, pasti bisa. Insya Allah.